Oke, okay, sekarang kita berada di Juanda Net Tepatnya di Jalan Insinyur Juanda eh, Cukup jauh sih Dari Net yang pertama kemarin Oke, okay, kita masuk ke dalam Nah, nah ini warnet Alias warnet lorong Masuk besar juga Di daerah ini Kita lihat Ini okay, mainnya Ini player-player okay, Nah, ini player, -player ya. nah, nah, ini jumlah isinya ada tiga botol di mana ini kalau Nah kalau ini nah itu berat dan Nah, ini server displacement, diganti merenggangannya, rem ya? Nah. Ini adalah billingnya, Ini adalah pusatnya semua. Nah, ini sistem saya. Mas ragil alias Adit. Ya. Oke, kita masuk sekarang ke servernya. Oke. Di sini server feelingnya saya pisahkan antara billing dan server businessnya uh, oke okay. gimana semuanya saya uh, saya satukan. cara melihat untuk server businessnya memakai sistem remote desktop nah di disini saya memakai gacape. nah lihat 13 PC oke okay. business wah mantap ini ada tiga image ringan yang paling serunya yang ini ah, ini pasti orang orang dia hanya 100 Mbps tapi normal juga sih oke sekarang kita sudah jalan-jalan serpulisnya -jalan. nah sekarang kita lihat pemiliknya nah ini pemiliknya Ibu Andi nah ini oke deh ibu Andi nya mau pemiliknya namanya Ibu Andir Lina nah, ini warnet lorong yang termasuk sukses juga Oke, ini komen komennya semua, minggu lama sih karena siang, Mending malam, waduh, numpuk seorang. Oke, terima kasih. Sekian. Sukses. So Sebelumnya saya pernah pakai yang lain, tapi setelah pakai KCB, jarang KCB